serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhadap seputar tulis tentunya Baiklah bersama leslar dimanapun Kalian berada untuk mengawali kabar terbaru Di malam hari ini Tentu kita mengikuti menunggu-nunggu persahabatnya vitamin bahagia yang kita tentunya nanti nantikan ya. yang mana sebelumnya idola kesayangan kita kolaborasi bersama Irfan nih tadi siang, wow kita nunggu banget nih vlognya dari Irfan dan Leslar, pasti seru banget persahabat ya semua tentu banyak sekali menunggu kolaborasi Leslar bersama Irfan akhirnya Irfan tentu berkunjung ke rumah Idola kesayangan kita asik banget Persahabat yang bakalan seru Mudah-mudahan saja ada kejutan Vitamin bahagia yang disuguhkan Dari idola kita dan iPhone Hakim Diunggah kembali momen tersebut persahabat ya Oleh akun Leslar Ranskorsi. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari postingan tersebut yakni Dari Agung Instagram Atala Afri Fandil mengatakan pasti diajak main pingpong sama Papa B Sore baru pulang pasti seru vlog ngobrol-ngobrolnya Pengen lihat Leslar ke Aviary katanya itu masalah banget ya <gif> Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Lastry14 Mengatakan sahabat yang baik akan selalu ditunggu vlognya Tuh banyak sekali yang menunggu vlognya Irfan dan Leslar Pasti ini seru banget persahabat ya dan untuk kekabar berikutnya kita lihat di sini sebuah postingan luar biasa juga vitamin bahagia yang kita dapatkan baru saja di Channel YouTube-nya Citra Kirana dan Reski Aditya sahabat yang kolaborasi bersama idola kesayangan kita ini gemes banget ya Lesti kejora nyanyi memandang muni. wah wow, sampai Citra Kirana aja tentunya terpesona banget ya saat mendengar suara emasnya di Lesti dan teh citra Kirana ini ternyata sering mendengarkan live di daerah si kejora ketika nyanyi. Wah, wow, masya Allah banget ya, semakin bangga, semakin bahagia banget kepada idola kita yang selalu bertalenta luar biasa, mudah-mudahan terus berkarya dan selalu menunaikan kebanggaan untuk kita semua. Momen tersebut diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery underscore, ada kalimat yang dituliskan. Wkwk gemes banget sih dek malu-malu meong dia nyanyi memandangmu Katanya tuh wah wow, cute banget ya Dan kita lihat juga komentar banyak dibanjiri oleh para fans Yakni dari akun instagram Tommy1022021 Dedek malu nyanyi di pantai citra katanya tuh ada juga komentar lain diberikan dari akong instagram ada jania seratus. malu-malunya Dede bikin gemes banget ah, wajah banget ya idola kita memang luar biasa banget walaupun malu-malu tetapi kalau kualitas suara sangat luar biasa banget ya dari Dede Olasi Kejora hingga Citra Kirana aja dan Reski Aditya yaitu terbuka ketika secara langsung mendengar suara emasnya Dede Olasi Kejora dan ke kawa berikutnya juga persahabatnya kita lihat aja ada sebuah unggahan spesial dari Rizky pilang 1 jam yang lalu. Ini mengunggah sebuah postingan foto pap dance dan air fun ya wah wow. <klarke> ekspresi air fun ini sama banget sama postingan foto yang di atas tuh wah wow, bisa begitu nih persahabat ya ada-ada aja kelakuan. Dari kakak bilang selalu buat kita ketawa bahagia dan di situ ada sebuah kalimat cie riaoni katanya tuh <laughs> dan di bawahnya ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh kakak pilar. Anyway, makasih Aa ya, udah mampir tadi ke rumah. Wow masya allah banget ya. Alhamdulillah air Airfan akhirnya bisa mampir ke rumah Les Larni dan selalu memberikan kejutan dan membuat kita semakin penasaran. Untuk berikutnya juga persahabat ya perhatikan malam hari ini ternyata ada Bapak Sutanto Hartono Wow main ke rumah Leslar ya malam hari ini aduh makin cute dan gemes banget ya ketika melihat inilah kesenangan kita Banyak yang mendukung banyak yang mensupport dari orang-orang hebat Momen tersebut pun direpost kembali oleh akun sental putih pilar ada kalimat yang sendiri dituliskan, ketemu Opa Mtes, kalau kemarin Oma Indosiar, bakal ada sesuatu kejutan kah yang akan diberikan Leslar? mudah mudahan saja lancar semuanya, dimudahkan urusan idola kesayangan kita, amin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Masih menunggu kejutan, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya, hingga cidukan vitamin baru di malam hari ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru teropis selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Gino. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.